Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtuber dimanapun anda berada Welcome back to my channel Bagaimana kabar kalian hari ini Saya doakan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara menggunakan suatu aplikasi yang bernama b Atau ditulis dengan b Aplikasi ini saya sangat rekomendasikan Untuk anda yang hobi membuat konten Karena dalam aplikasi ini banyak sekali fitur-fitur dan animasi yang sangat bagus Penasaran? Yuk kita langsung aja Cek Oke kalian langsung saja unduh aplikasi b ini di Playstore Silahkan kalian ketikkan saja Penime Whiteboard Animation Setelah itu silahkan kalian install aplikasi ini di HP kalian Dan silahkan klik tombol buka Tampilannya akan seperti berikut ini. Untuk memulai project baru, silahkan kalian klik ikon tambah. Kemudian kalian beri nama project video kalian. Lalu tentukan resolusi video yang akan kalian buat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian klik buat film. Di sini kalian akan disuguhkan dengan 5 fitur yang akan menunjang video kalian lebih menarik untuk ditonton. Yang pertama stiker. Stiker berisi bentuk gambar clip art dan animasi yang banyak sekali pilihannya. Silakan kalian bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan konten kalian. Karena sekarang saya akan membuat konten tentang manfaat buah alpukat, maka saya akan memilih clip art Bridge. lalu saya akan memilih gambar alpukat kalian akan mengaturnya dengan menggunakan fitur ukuran untuk mewarnainya silahkan kalian pilih ikon warna lalu silahkan kalian letakkan sesuai dengan selera kalian jangan lupa untuk menentukan durasi slide ini, setelah dirasa cukup silahkan klik tanda checklist. Fitur yang kedua itu teks, yang berguna untuk masukan script yang sudah Anda persiapkan untuk project video ini. Contohnya manfaat buah alpukat, lalu insert. Silakan kalian atur tata letaknya, atur durasinya lalu pilih checklist Di sini saya akan menambahkan script tentang buah alpuk silahkan kalian atur tata letaknya kemudian pilih durasinya tentukan 10 detik lalu klik checklist fitur yang ketiga yaitu background untuk memilih warna background selain kalian selanjutnya itu fitur tangan ketika script text dituliskan maka akan muncul ikon tangan ini yang terakhir yaitu fitur music untuk lebih mempercantik video kalian kalian juga dapat mengisikan dubbing suara untuk project video kalian silahkan atur volumenya lalu klik tanda checklist untuk menambahkan slide silahkan kalian klik tanda tambah berikut ini selanjutnya sini saya akan menambahkan teks manfaat buah alpukat yang pertama yaitu membantu menjaga kesehatan mata kemudian insert lalu kalian atur pilih durasi kemudian klik checklist lalu kalian tambahkan lagi teks jika diperlukan empat hal perut yang kedua yaitu membantu menjaga kesehatan berat badan silahkan kalian atur sesuai dengan sebenarnya kalian Tambah. bila dirasa cukup bagus silahkan kalian pilih ikon video yang ada di pojok kanan atas kemudian beri nama project kalian Manfaat buah alpukat kemudian kalian klik membuat film aplikasi Binaim akan merender video project kalian silahkan kalian tunggu beberapa saat silahkan kalian putar project kalian Bagaimana? Menarik dan mudah bukan? Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh